Dalam beberapa hari atau minggu kebelakang, minimal dia melihat teman-teman, dia melihat sesuatu tentang teman-teman, mendengar suara teman-teman. Hal ini bertujuan agar kenangan antara kalian muncul di pikirannya. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Alfaris Masih. Di video kali ini, saya akan membahas tentang telepati mantan. Bagaimana sih cara kita membuat mantan kita Kembali kepada kita Merindukan kita Mencintai kita kembali dengan cara telepati Tapi teman-teman Apabila mantan Anda Sudah punya pasangan yang lain Sudah menjalin hubungan dengan orang lain Mending teman-teman cari yang lain saja Masih banyak teman-teman Teman-teman Berbicara tentang mantan Banyak yang bilang Kalau mantan adalah masa lalu yang harus dilupakan tapi banyak juga yang mengatakan kalau dia ingin mantannya kembali kepada dia untuk membangun masa depan bersamanya teman-teman untuk membuat mantan kembali kepada kita tentunya sangat susah-susah gampang susahnya banyak gampangnya sedikit teman-teman sangat susah teman-teman untuk membuat mantan kembali kepada kita itu sangat susah karena kenapa ada empat hal yang menurut saya jika kita ingin membuat mantan kembali itu sangat susah hal yang pertama teman-teman hal yang pertama kalau perpisahan kita dengan dia karena kesalahan kita biasanya mungkin karena kita selingkuh atau kita abaikan perasaan dia maka yang harus kita perbaiki adalah diri kita dan kita bangun kembali adalah kepercayaan dia terhadap kita kita bangun kembali kepercayaan dia terhadap kita itu yang menurut saya susah yang kedua hal yang kedua yang menurut saya agak susah ketika perpisahan itu karena kesalahan dia di saat kita jatuh cinta sama dia nih, saat kita sedang jatuh-jatuh cintanya dia lebih memilih orang lain selingkuh dengan orang lain tanpa peduli dengan apa yang kita rasa maka yang harus kita lakukan adalah Menyadarkan dia tentang kesalahan yang telah dia lakukan Teman-teman Menyadarkan seseorang tentang kesalahan yang dia lakukan itu sangat susah Itu yang kedua Sekarang yang ketiga Hal yang ketiga Kalau dia pergi karena keinginannya Maka yang harus kita rubah adalah keinginannya Dia pergi karena keinginannya contohnya ketika dia Uh, sudah tidak ingin lagi pacaran sudah tidak ingin lagi menjalin hubungan dia pengen sendiri keinginannya pengen sendiri tanpa menjalin hubungan maka yang harus kita rubah adalah keinginannya untuk tetap bersama kita itu yang ketiga hal yang keempat yang menurut saya agak susah kalau dia pergi berpisah dengan anda karena sudah tidak ada lagi rasa cinta, maka yang harus Anda lakukan adalah ciptakan kembali rasa cinta di dalam dirinya. Bagaimana sih cara kita menciptakan rasa cinta di dalam dirinya? Itu sangat susah. Teman-teman, empat hal ini yang menurut saya sangat susah apabila kita ingin membuat mantan kembali kepada kita. Yang pertama kita harus bangun kepercayaan dia kembali jika kita pernah buat kesalahan. Yang kedua, kita sadarkan dia tentang apa yang dia lakukan di saat dia pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, kita ubah keinginannya. Yang keempat, kita ciptakan rasa cinta di dalam dirinya. Jadi teman-teman, empat hal ini terbilang susah. Tetapi teman-teman, tetapi ada celah yang dimana kita bisa buat mantan kita kembali kepada kita dengan metode telepati metode dimana kita mengirim pesan kepada dia melalui alam bawah sadar kita bisa merubah keinginannya kita bisa timbulkan eh, rasa bersalah di dalam dirinya kita bisa menciptakan rasa cinta di dalam diri mantan kita terus bagaimana cara kita melakukan hal itu dengan cara telepati bagaimana caranya kita lakukan kepada mantan kita teman-teman sebelum saya bahas lebih lanjut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 telepati kepada mantan kita agar dia bisa kembali kepada kita teman-teman untuk membuat mantan kembali sebelumnya saya katakan kalau agak susah tetapi ya, memiliki celah jadi begini teman-teman sekalipun perpisahan antara kita dengan dia karena kesalahan kita kita selingkuh atau apapun itu ataupun kesalahan dia yang dimana dia selingkuh tanpa peduli apa yang kita rasa tetapi ketika dia melihat kita Dia mendengar sesuatu tentang kita Dia melihat sesuatu tentang kita Saya yakin dia akan mengingat kenangan antara kita dengan dia Di saat kita menjalin hubungan di saat itu Matanya memang melihat kita Tetapi pikirannya akan tergambar beberapa kenangan teman-teman Beberapa momen-momen indah ataupun sebaliknya Pasti itu teman-teman Begitu juga kita Ketika kita melihat mantan kita, pasti banyak hal yang kita ingat. Kenangan antara kita dengan dia, entah itu yang indah ataupun yang sebaliknya, teman-teman. Teman-teman, ketika dia mengingat itu, dia menggambarkan itu di pikirannya, itu merupakan peluang atau celah kita membuat dia kembali kepada kita dengan menggunakan metode telepati. Ketika dia menggambarkan kenangan tentang kita dengan dia, artinya alam bawah sadar dia masih merespon sesuatu tentang kita di dalam dirinya. Itu merupakan celah, teman-teman. Celah di mana kita melakukan telepati itu lebih mudah. Kurang lebih seperti itu. Apabila dia membayangkan tentang sesuatu yang indah, maka kita akan lakukan telepati, kita akan mengirim pesan kepada dia, kita akan membuat dia... Menginginkan Momen-momen seperti itu lagi Jadi teman-teman Artinya alam bawah sadar dia Masih merespon sesuatu tentang kita Kalau alam bawah sadar tidak merespon lagi Itu seperti ketika teman-teman Anda mungkin pernah uh, Berteman dengan seseorang Tapi sekarang Anda sudah lupa siapa namanya Di mana dia tinggal Atau ciri-cirinya seperti apa Mungkin Anda sudah lupa Itu kalau alam bawah sadar kita sudah tidak merespon tentang orang itu sudah tersimpan di memori atau alam bawah sadar paling dalam kalau dia masih melihat kita dan dia masih mengingat tentang kita berarti apa yang dia bayangkan itu apa yang uh, dia pikirkan itu sangat berkesan atau sangat menyentuh perasaan dia dan itu membuat uh, kita lebih mudah untuk lakukan telepati sehingga dia bisa kembali kepada kita kurang lebih seperti itu teman-teman jadi caranya gimana teman-teman? Pasti teman-teman masih penasaran ya. Caranya gimana? Jadi begini teman-teman. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan minimal, dia harus melihat kita. Dia harus melihat Anda. Melihat secara langsung atau melihat sesuatu tentang Anda. Mungkin ketika Anda masih berteman dengan dia di media sosial, Anda, minimal dia masih melihat tentang foto Anda. Dia masih melihat tentang story Anda Melihat sesuatu yang ada kaitannya dengan Anda Hal ini bertujuan agar kenangan antara kalian Muncul di pikirannya Tujuannya itu Agar kenangan antara kalian berdua Itu muncul di pikirannya Dalam beberapa hari atau minggu ke belakang Minimal dia melihat teman-teman Dia melihat sesuatu tentang teman-teman Mendengar suara teman-teman Minimal itu kalau beberapa hari kebelakangan dia masih mengingat itu hal itu akan jauh lebih mudah teman-teman yang kedua yang kedua apabila hal yang pertama itu sudah terjadi dia melihat teman-teman maka teman-teman harus lakukan telepati sesuai dengan penyebab perpisahan antara teman-teman dengan dia kenapa sampai anda dengan dia berpisah contoh pada empat poin sebelumnya yang pertama Ketika kesalahan ada pada teman-teman, maka teman-teman harus telepati. Bagaimana caranya agar dia bisa percaya kepada teman-teman. Jadi ya, teman-teman harus bayangkan kalau dirinya sudah percaya lagi sama teman-teman. Dengan melihat teman-teman yang saat ini sudah berubah. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang kedua, mungkin karena kesalahan dia, perpisahan itu terjadi karena kesalahan dia, dia selingkuh atau apa. Teman-teman harus bayangkan di saat telepati teman-teman harus bayangkan atau buat sebuah cerita di mana dirinya sangat merasa bersalah ketika di saat itu lebih memberi orang lain ketimbang Anda dan membiarkan Anda merasa sedih. Bayangkan seolah-olah dia merasa bersalah dan ingin kembali dan memperbaiki itu. Bayangkan seperti itu. Kalau dia ingin sendiri teman-teman coba rubah keinginannya di poin ketiga sebelumnya terus yang keempat apabila sudah tidak ada lagi rasa cinta teman-teman bisa lakukan telepati cinta munculkan kembali ciptakan kembali rasa cinta di dalam dirinya kalau untuk menciptakan rasa cinta kembali teman-teman telepati seperti biasa sebagaimana telepati cinta teman-teman kemudian teman-teman coba lakukan telepati Teman-teman bayangkan tentang kenangan indah yang terjadi antara kalian. Bayangkan seolah-olah mantan anda sedang membayangkan tentang hal itu. Dia sedang memikirkan tentang kenangan-kenangan itu. Bayangkan dirinya yang sedang duduk melamun memikirkan kenangan-kenangan yang dimana kenangan indah antara kalian. Bayangkan tentang itu dan seolah-olah. Dia menginginkan kembali momen-momen seperti itu bersama Anda Bayangkan dia uh, ingin dekat kembali dengan Anda Dan menginginkan momen-momen indah bersama Anda Seperti di saat Anda dengan dia sedang menjalin hubungan di saat itu Bayangkan seperti itu teman-teman Dan itulah teman-teman Di mana cara kita membuat mantan kita kembali dengan metode telepati Ya mungkin cara-cara yang lain banyak teman-teman Cara mungkin kita berusaha seperti biasanya Kita komunikasi dengan dia Kita perbaiki kesalahan dia melalui komunikasi biasa Bisa teman-teman Tetapi menurut saya yang lebih efektif Apabila teman-teman gabungkan antara telepati dengan komunikasi pada umumnya Kurang lebih seperti itu Dan saya berharap telepati yang teman-teman lakukan bisa berhasil Oke teman-teman, di video berikutnya saya coba bahas tentang bagaimana cara kita membuat seseorang rindu sama kita dengan cara telepati. Mungkin ada kaitannya dengan telepati kepada mantan, teman-teman bisa tunggu video berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, al